Halo kembali lagi ke channel youtube aku Andi Adrian. Nah di video kali ini aku mau sharing bagaimana aku ngedit foto di Lightroom Nah langsung aja uh, Di sini Lightroom yang aku guna itu versi terbaru yaitu Lightroom tahun 2022 Apa aja sih fitur-fitur uh, yang baru dari Lightroom tahun 2022 ini Nah ini ntar aku kasih tahu ya Oke di sini kalian udah nampak ini uh, hasil editan aku ini udah aku tuning, udah aku kasih warna, udah aku color correction semuanya. Nah, di sini aku mau ngasih tahu bagaimana tahap-tahapnya dari awal sampai bisa kayak gini. Oke, langsung aja. Ini kita reset. Oke, reset. Oke, nah ini awalnya itu kayak gini. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan tuh adalah, nah perbaikin dulu nih bagian di fotonya di awal ini karena aku ngefoto foto pakai jpeg eh jpeg sorry aku ngefoto foto pakai raw jadi kalian harus color correction dulu nih semua fotonya Oke okay, kita mulai dulu Shadownya kita naikin biar nggak terlalu gelap cahaya Highlightnya kita turun naikin 10 tergantung sesuai kalian mau ya. Tapi ini aku lebih bagusnya minus 10. Oke. Okay. exposure-nya dikit aja 0.30. Teksturnya nggak usah, clarity-nya enggak usah. Nah, apa sih guna dari clarity dan tekstur ini? Nah, tekstur ini untuk nambah biar nampak deh tuh nah, Kalian lihat nih di bagian ini teksturnya naik. Tapi ini untuk tone kulit untuk warna kulit jadi jelek ya mending kalian ini kalian kosongin aja selanjutnya untuk buat efek-efek HDR kayaknya nggak bakal kegunaan jadi kuat nol. nah frend okay, ini aku naikin jadi mungkin 30 ini 20 oke okay. ini udah nampak kuning naik color nya dari yang tadi nah kalau kita nggak kasih warna ini kayak gini 30 20 oke okay, di sini kalian udah pas Uh, white balance nya kalian bisa atur bisa kalian gunakan as shoot seperti hasil foto yang kalian foto auto auto nih uh, si light room nya sendiri yang bakal ngecari white balance nya cocok tapi di sini aku kurang suka ya kalau pakai auto jadi coba dari ashoot as dulu ini turunin jadi 5000 oke okay, pas nih kalau nol oke okay. nah disini ada turn curve apa sih nih tungkuh -tung. kuf, oke okay. ya itulah. Nah di sini aku biasanya pakai settingan tuh yang kayak gini. Oke okay, ini aku turunin, biar agak gelap. Ini naik, naik. Oke okay, di sini kita kasih efek pet-pet gitu. Beritamnya jangan terlalu hitam. Oke. Okay. Nah ini highlight nya ini aku agak agak ku pendam gitu sedikit ya nggak enggak suka yang keras keras soalnya highlightnya. Nah di sini kan udah gelap nih udah naik. Nah kita coba naikin shadownya ulang. Nah no, naikin nih. ini. Kedian ke 70 Oke ini udah pas. Nah ini color correctionnya kalau menurut aku udah pas sih. Tapi eh tadar. Aku di sini udah pas ya color correctionnya, bukan dapet sih, maksudnya di sini sesuai apa yang aku mau. Nah, kalau ini udah selesai, kalian tinggal ngegradingnya aja. Oke, kita lanjut ke bagian grading. Ya, tapi sebelum itu kita jangan lupa nih aktifin nih Remove chromatic versionnya sama enable profile correction. Nah, jadi dia terang lagi kan? Kita ulangi lagi, isi shadownya lagi. Pas. Ini oke okay, udah pas color correctionnya, Tinggal kita grading Nah aku biasa itu mulai dari calibration nih Calibration ini biasanya aku pakai disini Aku buat minus blue premiere ini Aku buat 5, minus 5 Disini aku buat plus 5 Disini aku buat plus 5 Nah jadi di sini uh, Aku turunin blue premiere nya Ke angka minus 10 Nah kalau green nya ini Aku naikkan di eh, aku minusin juga di angka minus 5. Sama ini juga, ku di angka minus 5. Nah, di sini sih bebas sih, kalian memilih yang kayak mana. Tapi di sini aku suka itu, kayak gini. Ini cuman plus 5, minus 5, plus 5, minus 5, minus 5, minus 10. Ini kalau kita lihat, tampak dan adanya. Nah, sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, tapi kalian lihat di bagian bluenya ini. Sorry. di bagian disini ya. Nah, ini nggak terlalu berpengaruh. Oke kita langsung naik di bagian nih noise reduction nya biasanya sini aku suka naikin noise reduction ini di angka 60 sini juga 60 nah awalnya tuh kalau kalian zoom ini dia kayak gini Oke kalian naikin noise reduction nya Tem, jadi agak smooth-smooth gitu ya Oke okay, sharpeningnya kita naikin di angka 80 beragak kuat di bagian sharpnya tapi dia nggak bakal membuat efek-efek hdr tadi karena dia sifatnya bukan kayak clarity tadi tapi dia sharpening kayak menajam kan si menajam foto tuh tadi. Oke okay, ini biasanya settingan aku 80, 60, 60. Nah biasanya kalau gambarnya kurang tajam nih aku naikin jadi 100. Di sini 80, di sini 80. Nah sesuai selera aja sih. Bagaimana fotonya itu. Oke, lanjut. Di sini, nah, di sini ada kita nge color grading tadi. Di sini kita ada dikasih midtone, shadow, and highlight. Nah, jadi sini highlightnya aku ngikutin apa yang cahaya matahari itu Jadi warna itu warna kuning. Aku warnain ke warna kuning. Bebas nih mau ke orange, mau ke hijaunya. Nah ini aku warnain ke arah kuning. Dan yang merah juga bisa tergantung yang mana kalian suka tuntunnya nah, aku buat warna orange agak orange oke okay, di sini eh sorry ini shadownya shadownya aku buat dia ibu warna biru oke okay. nah shadownya tuh kenapa aku warna biru biar dapat kayak kesan-kesan dark gitu sih warna biru dingin oke okay, warna biru sedikit aja nah highlightnya kita kasih warna orange ngikuti warna cahaya matahari tadi nah di sini kalian dikasih ini lagi nih apa nih pilihan apa nih gitu, nggak juga tau tahu tapi di sini yang aku tahu nih kayak oh ini bagian luminance luminensya jadi kalian bisa gelapin terangin gelapin terangin oke nah di sini aku luminensya agak kugelapin gelapin di sini bagian highlight like, luminensya agak kugelapin juga jadi dia kayak mendem nih highlightnya nih lah. oke dipendam nih highlightnya oke dipendam bah bahasa <tuh> apa oke nah ini kita gelapin kontrasnya biar agak naik sedikit. Nah, di midtone scene aku biasanya nggak make ya. Jadi ku biarin aja di bagian mid scene nih Nah, di sini kalian dikasih pilihan lagi blending dan balance. Nah, kalian blendingnya mau ke arah yang mana nih? Nah, mau ke arah yang lebih ke shadow-nya atau yang ke highlight-nya? Nah, tapi di sini nggak ku ganggu, ku biar 50. Nah, ini balance-nya nih Oh, sorry ini blending-nya kalian nge -blending nih lebih banyak nge-blending-nya atau enggak gitu. Nah, mungkin di sini di angka 50 aja nah balance ini kalian mau lebih ke arah lebih kuning ke highlightnya atau kalian mau ke bagian si shadow yang ada biru tadi nah kalau di sini juga aku buat nol jadi karena udah sesuai jadi ini enggak gugang-ganggu oke kita lanjut ke bagian ini nah di sini kalian bisa merubah warna-warna yang kalian inginkan contohnya merah orange yellow green aqua blue purple and magenta nah di sini kalian dikasih pilihan nih. Di sini bagian saturation, kalian bisa turunin yang khusus warna biru. Nah, kalau kalian lihat di bagian ini dengan ini warna biru, nah kalian bisa turunin, kalian bisa turunin, atau kalian bisa naikin. Nah di sini aku nggak mau terlalu naik, mungkin kunaikin di angka 20. Nah di bagian aqua juga biasa kunaikin di angka 20. Oke, di bagian merahnya nih, ini merahnya terlalu nyolok kan? Nah jadi keren sebenarnya, tapi ini ku naikin jadi 10. Nah ini biasanya orange ini untuk warna kulit. Nih, kalian bisa lihat, kalau ku ilangin, ku buat minus 100, warna kulitnya nggak nampak. Oke, ku naikin, warna kulitnya terlalu kuning. Nah di sini nggak usah kita ganggu warna kulitnya. di sini kita dikasih warna yellow. Nah biasanya yellow tuh warna kuning, warna kuning muka sama kuning-kuning lain tuh beda ya. Nah kalau yellow nih kalian turunin kalian lihat bisa lihat kan di bagian atas itu yang yellow tuh oke okay. nah ini kalian bisa turunin aku mungkin agak turunin sedikit ya minus 30 oke okay, di sini udah oke okay. nah tinggal kalian mainin di hue hue hu ya, apa di hue ya? hue oke okay. di sini di bluenya ini kalian bisa atur juga nah contoh nih kalian mau kayak ini atau blue Kalian naikin seperti ini Nah biasanya ini aku buat sikit aja dia ngerubahnya jadi minus 5 di sini aku jadiin 5 Oke okay. Nah di sini kan udah Kita langsung masuk ke luminance -nya. Nah di warna merah ini kalian mau buat merah itu gelap Atau terang itu tergantung Pilihan kalian Nah ini bisa kalian terangin Bisa kalian gelapin bisa. Nah tapi kalau kalian Ini harus hati-hati di bagian luminance nih Karena pada saat kalian gelapin itu bakal ngerubah warna bibirnya Contoh nih Nah Warna bibirnya jadi gelap Nah biasanya ini aku naikin sikit aja 5 Oke okay. Nah ini untuk warna kulit muka nih hmm. Nah Biar aku kepengen nampak dia agak lebih terang Aku kasih angka 5 juga Di kuning ini Untuk warna atas nih Kalian bisa naikin Bisa turunin Naikin turunin Aku naikin ya Jadi angka 25 nah di birunya nih aku terangin oke okay, di aqua nya ini juga aku terangin di angka 10 mungkin ini 20 oke okay, nah ini udah jadi di sini aku mau nge-faded kan dikit lagi nih Kunaikan di bagian sini ya di oke aku sedikit lagi ini aku atur lagi nah udah jadi deh ini uh, cara aku nge-color grade Foto ini. Nah tapi ini bisa kalian copy paste, bisa enggak presetnya. Nah biasanya kalau kalian mau copy paste ini, kalian itu harus memperhatikan wb-nya juga, white balance-nya. Enggak semua foto itu, kalau kalian buat presetnya satu satu foto itu udah kalian buat warna ya, terus kalian paste dan ke foto yang lain itu enggak bakal sama. Karena apa? Karena uh, cahaya matahari yang yang kena ke objek itu bisa beda-beda. Jadi di sini Aku bisa ngopi pastenya itu di bagian foto yang mirip sama di sini. Check all, copy. Nah contoh nih, di sini fotonya kita reset. Oke, di sini kita reset. Oke, nah di sini kalian bisa lihat, ini fotonya sama mirip. Jadi kalian pastekan itu nggak ada masalah. Kecuali kalian copy kan preset ini, terus kalian paste ke foto yang berbeda, walaupun tempatnya hampir sama tapi dia beda. Nah, ini ya aku reset dulu. Nah, ini sebelumnya terus kalian paste Nah, dia agak beda, nggak bisa dapat sama yang kayak tadi. Nah, di sini kan dominasinya ini kan warna kuning. Mungkin kalian bisa atur di bagian kuningnya tadi kan aku turunin. Mungkin kalian bisa naikin nah jadi biar kayak agak lebih berwarna bisa kalian hilangin juga tapi jelek menurut aku ya atau tahu menurut kalian oke di sini kalian bisa gelapin kuningnya nah naikkan kuningnya 15 oke ini dah kalian tinggal atur ini shadow nah jadi kalau kalian udah buat preset warna kalian ngebuat kepengen sama ini mungkin kalian bisa nya itu di sini di basicnya ini mungkin gak kalian mainkan. Oke, okay, ini di, di vibrance-nya. Oke, okay, bisa di hash-nya, enggak usah clarity, black, white, shadow, highlight, contrast dan exposure, white balance, dan nya semuanya oke. Okay. Nah, ini bisa kalian copy. Jadi kalian tinggal ngatur color correction-nya aja. Nah, contoh kita buat di sini. Kita reset Oke kita paste kan Nah kalian bisa lihat kayak ini Color correctionnya kan belum benar nih Yaudah kalian tinggal main mainkan aja di bagian ini Kalian turunin highlights nya White nya Naikin shadow nya nah, Naikin exposure yang mungkin Kita biruin sedikit lagi 5500 mungkin Oke, okay. eh, tapi itu biru deh Gak enak yups, nih Menurut aku udah oke okay sih oke okay. Itu aja sih cara aku nge-color grade-nya Nah, kita ada fitur baru nih di Lightroom yang, yang tahun 2022 Nah, kalian bisa fitur baru itu di bagian ini nih nah di, di sini kalian dikasih pilihan select subject dan select sky nah ini untuk meng men, men, men, apa sih namanya pokoknya dia memilih bagian awan aja nah di sini dia memilih bagian subjeknya aja nah cara ini ampuh biasanya kalau kalian foto uh, objeknya itu tidak blur atau kalian fokus sama subjeknya itu nah di sini kita pilih foto yang subjeknya itu bagus ya nah inilah contohnya nah kita tinggal select subject dia bakal ngedetect sendiri ini fiturnya oke okay sih nah ini dapat nih kalian bisa lihat di show overall nih oke okay. nah di sini kalau aku tunjuk oke okay. nah di sini kalian kalau mau ganti warna belakang kalian tinggal invert aja noh itu dia kalian hilangin nah di sini kalian bisa ngatur backgroundnya sesuai yang kalian mau kalian bisa gelapin terangin gelapin terangin, atau kalian bisa ganti temperaturnya. Kalian mau buat orange, mau buat ungu atau apa. Nah di sini, ini, fitur ini sangat membantu kali ya. Jadi fitur ini kalian bisa ngerubah background background sesuai yang kalian inginkan. Contohnya uh, uh, di sini nih, nih, nih. kita paste dulu ya, copy paste dulu presetnya copy. nah di sini, nah aku nggak mau nampak di belakangnya nih, soalnya ada Sunrise Organic Shop, dah apa gitu kan, nah aku select subject aku pilih subjeknya, kita lihat, oke pas, nih maskingnya pas, kita invert, oke kita invert, kita langin, kita gelapin belakangnya, noh bukan gelapin, no. tapi yang di depannya ini kan agak terang nih. Kita hilangi dulu highlights kita pegang dulu highlights-nya. serp serp Kita kurangi minus minus 25. Oke, okay. nah di sini kalian lihat background batangnya hilang. Oh, hilang sih, gelap. Jadi kalian nggak perlu kalau dulu kan make ini nih. ini linear gradient. Nah, kalau linear gradient ini kan gak terlalu efektif. Nah, tapi disini di sini di Lightroom 2022 kalian tuh dikasih pilihan untuk nge-select subjeknya. Ini fitur yang keren kali. Nah, backgroundnya bisa kalian ganti nih warnanya. No, no. Nah, kalau kalian kepengen buat efek-efek yang aneh, backgroundnya biru, objeknya ungu, apa terus, kayak kalian lah. ke arah yang lebih biru, lebih gelap dari jadi dark mode itu. Oke, okay. like Halaknya kita pendam lagi. Nah di sini kita Gelapin lagi. Oke okay. di sini, kalau mau kalian mau lebih dark mode dark mode gitu, kalian bisa mainkan di force post, post crop vignetting nih vignetnya ya kalian turunin di minus 20 ini midpoint nya kalian giniin biar dia nggak terlalu keras fiternya aku biasanya taruh 100 nah udah gelap nih dark mode Oke okay. Oke okay, ini kalian bisa lihat hasil jadinya dari sini nah yang tadinya itu backgroundnya itu ada apa nih Sunrose Organic Shop. Nah, kalian bisa lihat di sini dia agak hilang. Jadi, fokus sama si objeknya nih. Oke, okay, kalian bisa lihat. Nah, inilah fitur yang paling bagus sih di Lightroom nih. Jadi, kalian tuh nggak pusing-pusing lagi ngeliner gradient atau ngebuat overall tahap apa itu namanya. Nah, kalian tinggal select subject. Jadi, subject -nya itu udah termasking, Ma -mas masking, masking. Udah termasking, kalian tinggal edit-edit backgroundnya nya aja. Oke, okay. Ini foto yang tadi. Oh iya, tapi kurangnya dari sini kalau kalian ingin nge masking foto yang lain, bentar. kalian harus nge satu-satu, nggak -satu, bisa kalian copy paste kan. Contoh nih kita copy, ini maskingnya ini ada tanda nih, tanda warning gitu. Jadi nih, selectingnya itu nggak pas. Jadi misalnya kalian copy paste Nah selectingnya itu nggak pas Jadi apa yang harus kalian lakuin Kalian tekan lagi Kalian harus ngebuatnya Ini dia warning kan Ini harus kalian hapus dulu Delete Delete delet. Oke Pilih lagi select subject Tep. Jadi Kita invert Nah itu nggak semuanya ya Bisa ke select subjectnya Biasanya kalau dia yang ada fokus Sama background belakangnya itu Dia bakal nge masking juga jadi yang harus kalian lakukan itu benar-benar kalian buat dia itu fokus sama si subjeknya nah cara ngilangnya itu bisa kalian ini ya, brush oke okay, ntar oh kita tambah add brush nah di sini kalian bisa nambah bagian yang ingin kalian gak kena ini di disini kalian bisa nambahin jadinya misalnya subjeknya itu gak akurat dia nge maskingnya nah kalian bisa nambahin bisa ngurangi juga dengan nambahin brush nih oke okay, kita lanjut lagi ke bagian mas maskingnya kita kurangin around, kita nah kita gelepin shadow -nya. nya kita naikin dark mode lagi ini kita down Nah, like yang kita hilangin lagi, oke. Okay. Nah di sini udah jadi, tinggal kalian tambahin pinet-pinetnya. Oh, udah ada loh. Warna kulitnya kalian bisa kurangin. bb aku mau agak lebih sedikit. Nah, udah jadi yang awalnya tuh seperti ini. Begitu kurangnya terang, kalian bisa gelapin. Nah itulah fitur dari select room nih. Mungkin ada beberapa fitur lagi, tapi aku uh, kurang tahu. Yang aku tahu baru ini aja kayak selecting kayaknya select awan, select awan. Masuk bahasa Inggris, bahasa Inggris. Nah dia nyari nih awannya. Nah dia nge masking di bagian awan. Wah ini keren. Kita invert. Awanya bisa kalian ganti-ganti nih wah keren kali, no, no awalnya bisa kalian ganti-ganti mau kalian gelapin mau kalian naikin gelapin naikin gelapin naikin, no malah lebih gampang kan. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe, like, dan kalian bisa follow Instagram aku. Tunggu updatean dari video-video aku yang selanjutnya. Oke, dadah.